Baiklah sahabat untuk menemani santai malam kalian saat ini Bagi kami nyugokan vitamin bahagia dari idola kita Di kabar pertama persahabat yang sedang mendapatkan kebahagiaan lewat cidukan Bunda Lesti Kejora Yang lagi buat video nih persahabat, bikinin video Lesti Kejora Wow, Bunda Lesti hari ini terlihat sangat cantik persahabat ya Bunda L tentunya lagi bikin video Masya Allah mudah-mudahan sukses mudah-mudahan lancar apapun yang dilakukan oleh Bunda Lesti Kejora. kita lihat yang prosesi bikin video Bunda Lesti Kejora. Masya Allah kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk idola kita dan kita lihat juga bersabat ya begitu banyak tanggapan begitu banyak tentunya respon yang diberikan diantornya dari akun, di Nikor Will mengatakan Masya Allah kira-kira buat apa ya? Ada pertanyaan nih persahabat ya, Ada jawaban dari Wasis9880 Kayaknya buat baju yang dipakai dede Tuh persahabat Ini jawabannya Dan kita juga tanggapan lain Dari akun dua. Bisa-bisanya si bang yang punya TikTok salting sama Bunda Lesti Asya Allah Memang idola kesenangan kita selalu bikin kagum Banyak orang Kemudian juga persahabat selanjutnya Di storynya Bunda Lesti satu jam yang lalu Persahabat Mengunggah atau tiap ya postingan ini mempromosikan juga gaun yang dipakai oleh Bunda Lesti itu dari Nubi. Wow, masya Allah, pokoknya kita bangga. Kita selalu kagum dengan Bunda Lesti kejora begitu cantik. Begitu anggun penampilan Bunda Lesti hari ini Selanjutnya juga persahabat, ya ada sidukan momen semalam yang kita dapatkan Ketika Papa B tentunya bertemu dengan sahabat-sahabat tim Meruah di acara Fesin Show Bunda Lesti Masya Allah bangga ya di acara Kasas Gasungkar semalam Hanya gara-gara korban PMP saja persahabatnya masalah cuma bahas PMP nih ini gesrek dan tentunya membuat kita ngakak banget bersama Pembahasan mereka memang luar biasa Kalau sudah sama Leslar, emang tentunya semuanya jadi receh banget di persahabat Indore kita memang selalu membuat suasana jadi asik Bangga dan tentunya kita bahagia sekali Postingan ini pun juga kembali oleh akun Di situ ada kalimat caption yang ditulis Cuma bahas PMP kalau sama mereka bisa sampai ngilu-ngilu ya katanya tuh, Masya Allah saya terus pokoknya Leslar mudah-mudahan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik kemudian selanjutnya, persahabat kita bahas untuk outfitnya Bunda Lesti ya yang baru saja posting di storynya nya Bunda El ini dari Nobi, persahabat untuk rok yang dikenakan oleh Bunda Lesti, itu mencapai Rp dan untuk baju yang dipakai ini mencapai Rp 299.500 Dan untuk sandal yang dikenakan oleh Bunda Lesti Ini mereknya Hermes Paris nih, persahabat Mencapai Rp rupiah Harga yang sangat fantastis Mudah-mudahan berkah barokah untuk idola kesayangan kita Berikutnya juga, persahabat, kita simak di unggahan kalsiren Ren Dua jam yang lalu, persahabat ini mengunggah potret semalam namun ini bikin salpok banget ya ekspresi Bunda Lesti dan tentunya Ayu Dewi yang melihat keromantisan Yoko Wisnu dan istri tercintanya. Bunda Lesti aja sampai baper nih perasaan sahabat ya. Kita lihat juga kalimat caption panjang yang ditulis oleh Kak Siren. Part 2, sayangnya aku, Tiago Wisnu yang telah support aku dan ada buat aku. Jayusnya yang selalu bikin kangen walaupun susah ketawa. Dan doa mama sayang, Fendi. Beauty dan papa yang selalu doain aku. Dan semuanya pokoknya makasih. Allah baik banget, ku dikasih orang-orang yang selalu mau support aku. Dan kia sayang, Zaskia Sengker, love you lah pokoknya. Dan kakak ipar juga, Masya Allah, Irwan, tuh Masya Allah banget, resahabat. Allah, fikum ya untuk Kalsiren. mudah-mudahan Pertemanan dengan Lesti juga Tetap terjalin, tetap terjaga Dengan baik, kita bangga Dengan sirkelnya Bunda Lesti Saat ini, mudah-mudahan juga berselamat Kita mendapatkan judukan vitamin lainnya Hingga kabar terbaru berikutnya Di malam ini, di malam minggu Di spesial buat warga Konoha Mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan Dari Leslar Family Terus ikuti channel Youtube TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dari Lesti dan Rizky Villa Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Gue mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.